Yuk, nope. bantu bapak kita antar ke Sini. Tapi pakai sedotan diputar ke atas. Coba diskal. Satu, Terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus Mm, oh. Tonton. jadi ya kalo oh, udah ga branding orang ga tau, oh itu nunggu soal jadi belar ngeliat yang ini? Lg. Lg. iya, belar ngeliat yang ini yang belum di tadi berapa ya? belum emang belar nya kan yang tadi yang, Muda, yang apa lg. yang sulap gitu jadi kita sama aja ya, patokannya ya nanti semua ngikutin ya ya ini kan baru, baru baru caraku sendiri iya, gitu, maksudnya, oh. nggak tahu iya, iya, iya. pengen apa aja cuma kreatif sendiri aja, kata-katanya itu, makanya lebih cek lagi. Penempatan ini aja sih, iya. oh, itu tuan rumah pasti siapa? Yang... And action. <tuk> eh, nggak ra oh, oh. action betul tuh. oke. Okay. yuk, okay. cep. rolling and action. nah, tadi pakai susu, sekarang kita latihan pakai buah. ini ada jus buah. Tunggu, pegang begini. ang, nah, lihat baik-baik, dia -baik. ya, akan melakukan keajaiban. Seperti ini. oke, okay. okay. okay. okay. like okay. apa namanya wow. yuk yeah. yeah. yeah. bantu bapak kita antar pombar. Ini. Tapi pakai sedotan Sedotanya diputar ke atas. Coba di stop. Satu. Dua, tiga. Terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus Dua, tiga, sudah. Terus, terus, terus, terus, terus, terus, Yes, berhasil. Sekarang <laughs> kita coba pakai jus buah. Wih. Ah, jatuh deh. Hmm, yuk kita bersih. Bukan begitu caranya. Nah, ini ring somatic-nya. Tuangkan sedikit dalam tutup botolnya. Oleskan ring somatic ini dari kotoran Masukkan ke dalam mesin cuci sanken dengan fitur Eco Wash untuk pencucian dalam jumlah sedikit, waktu pencucian akan lebih singkat, otomatis, hemat listrik, ringso matik, formula khususnya, angkat noda tiga kali lebih efektif. Magic. Hooray. Dan ini buat ibu. Ah, <laughs>